Selamat malam. Malam. Jangan lucu-lucu banget ya. Keren. Jangan lucu <laughs> banget sih. Biasanya. Biasanya. Sebenarnya kalau di balai di sini, saya nggak ngaku lagi jadi <laughs> <laughs> orang preu. Orang-orang gembok. heboh. Waduh. Ya gitu lah. Kalau di balai ini maklumin apa ya? Kalau dimaklumin saya sebagai temannya, Dia ini belum lama. <laughs> mengenal sekarang komedi yang diajarin sama papa premis tadi itu premisnya doang lo nanti set apa sebelum keluar Holly Bale, <kabilir> nama Holly Bale itu nama panggung saya sebagai tamu kecil saya kasih tahu nama aslinya itu Holly itu nama aslinya ini aja aduh perkenalkan nama saya Riduna punya nama Arjuna itu, nama panggung, aslinya Ari saya selalu dibully dari kecil nama panggilan dulu dibilang Ari Ari tulang malah lagi tulang lunak lagi <tuk> kayak gini nih kalau nggak pernah nulis nih udah yang tau nama Ari itu, orang tua saya terinspirasi dari tokoh pewayangan Arjuna karena ibu saya, pengen saya seperti Arjuna harus mati Berdui bapak Banyak istri Gak, gak, gak, saya gak mau Saya cukup Istrinya, ya janganlah banyak banyak istri, takut keluarga berantakan Tapi ya. kayak Kita dengar sana, harus anda, harus Ya cukup dua Apa yang banyak-banyak Kata MC saya hidup pelaut benar, saya pelaut tapi jadi pelaut ya, paradigma masyarakat itu negatif Dibilang itu pelaut mata keranjang Siapa bilang, brother? Kita berbulan-bulan di laut, siapa yang kita bedain? Mermek <_pikir> Kan enggak? Saya jadi pelaut itu dari kecil Hobi saya mancing Bukan mancing masalah, Pak <_pikir> Benar, mancing makin seringnya saya mancing, saya apal nama-nama ikan cuma satu yang saya belum pernah dapetin sepeda dan baca belum, malah saya tahu nama-nama ikan tapi saya bingung bahwasinya, apa bawa ikan sama sepeda dan juga, aduh mau bahas periuk, malu ya, kita berkaca dari Rusman lah, sebagai anak periuk itu saya selalu dibilang nikah Allah periuk Daerah rawan nakoba Daerah nakoba dari mana? Kenapa? Kita anak periuk enggak level pake nakoba Ngelem Itu <imu> <imu> contohnya <imu> <tuh. imu> <Baru, banyalah> Ngelem <imu> Tapi sebagai anak periuk Kita kalau ngelem itu bukan untuk teler Ya boleh Kita harus satu senyawa Apa itu? <imu> alfa 1 Bravo tambah 2 N Aibon bon. <imu> Iya Terus juga dibilang periuk Allah Dari rawan kejahatan Itu dulu Kalau sekarang udah enggak, udah aman Kalau dulu iya Saya pernah jadi korban rawan kejahatan Saya diputusin pas pulang tahun Jahat banget <imu> <imu> Jahat banget <imu> Tapi nggak apa-apa Mantan saya rugi Karena saya sudah berhasil mendapatkan sesuatu yang paling berharga Dalam dirinya pensil alis iya bagi telfon itu, pensil alis berharga ya teh ya kebutuhan dasar sandang, pangan, pensil alis dan bagi waktu priyo, saya, apa ya, sedih gak bisa dibalik gak bisa kan? Ya sebagai orang Priok, Gubernur sekarang nih membangun stadion sepak bola di Ancol untuk persija. Kalian anggap apa persiara, pecinta sinetron utara? Lagi aneh aja ada stadion sepak bola di Ancol. Simak jembatan Ancol itu hobinya mangkal bukan nobar. Lagi nane serem kalau ada steril sepak bola, di Ancol, Terus si Maris ngapain? Jual jersey. Apa... Yang beli teh baik-baik. <tuh> <M -M -M. tuh> <tuh> Yang beli jadwal. <tuh> Tapi pemerintah nggak sadar. Eh, nah, sekarang udah sadar sih. Kalo, ceritanya nggak tau ya. Pemerintah nggak sadar. Ang uh, pendapatan APBD dari DKI Jakarta itu paling banyak dari Jakarta Utara. Labuhan Tanjung Priok Aman Impian Jaya Ancol. Alexis. Sayang Alexis sudah tutup. Loh, mau play ganti. Padahal saya masih ada get ah one, Batman itu. Ini gara-gara misi, enggak enak banget. Get one, get one by Batman Get apa lagi ya? Sudah tutup jadi pelaut tapi tapi dan malu kan Masih banyak kita, kita itu udah mulai. dari dulu, tadi di punggung ya kalau baru belajar, baru dia mau diajarin tadi sama papa. Set up, makanya tadi set up, set up, set up, set up, set up, set up, pelaut up, set up, set up, set up, set up, kalau yang lain teman-teman kan mungkin tanggal langsung jadi. Saya bulan 8 kemarin baru aja nikah. Itu ngitung tanggal yang mundur tiga kali. Pertama bulan 2 mundur, saya masih di atas kapal. Kedua bulan 5, mundur lagi, saya masih di atas kapal. Akhirnya yang ketiga bulan 8 realisasi. Ya mau gimana, bulan 10 saya jadi bapak. <tik> Jabatan saya Mualim Jadi urutannya itu paling bawah ABK, Mualim, Pate Saya Mualim Karena mau bejat itu dosa <laughs> Oke sekian dari saya terima kasih ya. Selamat malam